Jangan lupa like, Oke okay guys kita langsung lanjut ke preset yang ke-6 ya Oke okay, lanjut ke preset yang ke-7 guys Oke lanjut ke preset yang kedelapan ya Oke okay, lanjut ke preset yang ke kesembilan guys Aku ini gendeng apa waras? Aku Dewa Yudhara, roh Aku lupa. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-10, guys. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-11 ya <SILENCIO> oke okay, lanjut ke preset yang kedua belas guys <h Biology> oke okay, lanjut ke preset yang ketiga eh, belas lanjut ke preset yang ke-14 guys Oke okay, lanjut ke preset yang ke-15 guys Oke lanjut ke preset yang ke-16 ya. Hello everybody. Welcome to Sunda City. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-17 ya. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-18 Oke okay, lanjut ke preset terakhir atau ke-19